Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Berlian School, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Ikhwan jadid Kita simak ya video berikut. Nah, bagaimana? Sudah faham kan apa itu Ifa bil al-Jadid? Tugas kalian hari ini adalah menyalin buku tajwid halaman 33, baris 1 sampai dengan baris 4. Jangan lupa foto dan kirim ke nomor Ustazah Reni ya. Pesan Ustazah, hormat dan patuh kepada orang tua, belajar yang rajin, membaca Al-Quran, Salat tepat waktu dan patuhi Protokol kesehatan Sadarani akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh